untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik seputar Leslar tentunya. Menemani santai malam kalian saat ini, Bongimin akan menyuguhkan kabar spesial bahagia dari Lesti dan Bilar. Kepala sahabat ya. ke kabar pertama kita awali dengan kabar yang sangat membahagiakan sekali ya, Bapak Bilar. Tentunya tadi sore lagi syuting metal Metaverse nih makin keren makin sukses dan pasti makin jaya kita tentunya semakin bangga kepada idola kesenian kita mudah-mudahan apapun yang dilakukan Project apapun itu mudah-mudahan lancar mudah-mudahan sukses Amin ya rubel alamin kita simak juga bersahabat ya di unggang berikutnya ini ada sebuah momen spesial saat Papa B syuting dan kita salpok banget bersabat ya ada sebuah kalimat di situ cuan TV Wow makin penasaran pasnya kita semua akan disuguhkan kejutan yang sangat besar dari idola kesayangan kita momen ini pun diunggah kembali oleh akun leslar si komik bersabat ya. dan banyak sekali tanggapan komentar hingga respon yang diberikan oleh lesla lovers dari akun Irawati anuskoro 75 mengatakan Masya Allah, Tabarakallah, semoga lancar berkah semua proyek dan bisnis Lesnar family. Amin. Mudah-mudahan perselabatnya semuanya lancar dan sukses. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan. Selanjutnya, kita simak juga di unggahan b 30 Yang mengunggah sebuah postingan perselabat percakapan di grup Leslam Metaverse. Perhatikan dia di sebuah kalimat. Tim kreatif hari ini lagi syuting Mas Rizky Billar nih, kita tunggu ya video hasilnya nanti bakal kita tunjukin ke komunitas. Wow, luar biasa nih pak sahabat ya. Kita lihat juga slide kedua. Ada sebuah kalimat. Yang pertama, project-project kita sudah banyak masuk dalam tahapan alpha test. Salah satunya, rebuilds versus Militage. Mohon buat para user boleh memberikan feedback untuk beberapa produk kita yang kedua leslar metaverse berfokus untuk menguatkan fundamental terlebih dahulu baik dari sisi komunitas dan juga produk atau project produk-produk kita berkaitan dengan IT salah satunya game yang ketiga kita sudah membentuk komunitas kecil kita khusus komunitas gamer kita akan Membuat solid teman-teman gamers dari Leslar Metaverse. Kita majukan bersama, boleh join ke komunitas gamers Leslar Metaverse. Wow, luar biasa nih persahabatnya. ya. Kita juga selpok kalimat caption yang dituliskan. Leslar Metaverse semakin keren. Kalian gak pernah ngebayangin kan suatu hari nanti nama Leslar akan terucap dari bibir para game? Uh, gua terharu karena gua mah lebay Leslar di mana-mana dan dicintai oleh siapa saja. Amin, masya Allah. Luar biasa. Pokoknya kita bangga. Mudah-mudahan nama Leslar bisa mendunia. Amin. Kemudian juga persahabat bang Umin akan menginfokan polling online the most charming male celebrities 2022. Papa Milar masih berada di nomor 2 di bawah rangga azab persahabatnya untuk sekarang Perolehan voting Papa Bilar itu 1034 votes dan rangga azab 1178 votes Tetap semangat untuk warga Konoha Mendukung yang terbaik buat Papa Bilar Buktikan kekompakan dan kesulitan kita Untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan Selanjutnya persahabat kita mampir ke unggahan Bunda Inul yang terbaru nih di akun Instagram pribadi miliknya, Bunda Inul satu jam yang lalu memposting foto cute abang L. Ini juga persahabat ya, yang diposting oleh Lidana Nabila. Kali ini diposting oleh Bunda Inul dan Bunda Inul pun menuliskan sebuah kalimat. Foto ini menggambarkan dia ngincer pengen cari selah nabokin bapaknya yang bikin dia nangis berulang-ulang. Bagus ekspresinya, sayangnya Oma dah tampan aja nih, aduh, Masya Allah banget ya, kangen kata Bunda Inul. Aduh, kita juga kangen banget ya melihat Bunda Inul, bisa bareng Lesler lagi, pasti ya bakal tentunya seru nih persahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin dengan baik juga, amin. Komentar pun banyak sekali nih persahabat, diberikan oleh Leslovers. Dari akun Lesar Al-Fatih FC mengatakan, Oma, kapan ketemu abang lagi? Tuh, banyak yang kangen banget ya melihat Bunda Inul bisa bertemu dengan Abang El. Kali ini Abang El sudah gede tuh perasaan. Ya, Masya Allah, memang karismanya luar biasa dari baby El. Kita juga masih menunggu cedukan vitamin terbaru nih. Hingga kabar gembira berikutnya dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Liva TV yang akan selalu memberikan info-info terbaru, kabar baik dan bahagia seputar leslar tentunya.